Hai hai hai hai, guys. Jumpa lagi ya, masih bersama saya seperti biasa, ya, guys ya. Di channel Kesain kita nih lagi dan di sini aku main di Starlight Prince ya, guys ya. Bawa modal dana kena kalan aja, guys ya. 100.000 nih Oke, di awal-awal seperti biasa, guys ya. Di sini kita spin-spin manja dulu dan tapi di sini aku pakai opsi quick spin ya. Quick spin 10 kali di bettingan 800, nggak pakai double bet, centang SS-nya kita hidupin ya. Quick spin ya, quick spin di sini kita tes dulu ya 10 putaran sebelum ke pola yang selanjutnya ya guys ya kita terawang dulu nih, Apakah bagus Oke dua putaran lagi di sini masih ada si balance sih pecahannya masih lumayan ya di sini masih kurang 4000 ya, ya Nah nggak jadi 4000 naik lagi sini bulannya pecah ya bisa ya. 98000 berarti 2000 doang 1700 masih berkurang selalu kita di sini nambah lagi sini nah 920 hijau kuning hijau tos cup, plus bulan pecah lagi cok ya cok Oke okay, lumayan ya balik modal ke seratus ribu. Oke okay, di sini bakalan aku naikin ne bednya ke 2400 ribu empat sini aku seputar lagi 10 lagi ya. Naikin bed 2400 ribu nggak usah pakai double bed dulu di awal awal nih guys ya kita gas aja di 10 putaran lagi tapi itu mode turbo ya Turbo Spin 10 kali di sini ya Moga aja di sini kita langsung dikasih yang bagus-bagus pecahan di luar plus perkalian tapi nggak mau guys ya habis di sini nggak ada apa-apa malah kurang 20.000 enggak masalah guys ya naikin petnya lagi guys ya naikin petnya yuk nah, di sini aku tambahin lagi 20 turbo guys ya. ini pola ketiga guys ya 10 quick 10 turbo dan 20 turbo spin guys ya di sini aku naikin bednya setiap habis dari putaran itu kita kelar naikin bed ya satu tingkat satu tingkat guys ya atau dua tingkat Oke di sini masih belum double bed masih belum aku aktifkan ya masih belum aku aktifkan di sini double bednya guys ya ini <coughs> udah mulai bed agak lumayan gede ya guys ya 4800 karena kita bawa modal cuma 100.000 jadi lumayan guys ya 4800 ini kalau dapat free spin kita start by 480.000 ya Oke, okay, sementara ini masih terpantau aman, guys ya. Tapi tinggal saldo kita masih tinggal sisa gocap nih, guys ya. 60.000 oke okay, kali duanya boleh connect. Di sini baru keluar ya, sekali doang ini pun kali dua nggak apa-apa lah ya. Yang penting connect daripada mubazir, guys ya. Krispinnya <tuh> mana nih? Inchest, kasih dong. Sepi amat, sebiji-sebiji doang. Oke oh ya guys ya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat guys ya. Walaupun dalam, eh uh, ya sehat walafiat tuh ya kantong Jasmani <laughs> ya. guys ya, tahu sendiri lah ya guys ya. <laughs> wow kali sepuluhnya connect, oke lumayan. Mulai keluar ya petir birunya sini. Perkalian birunya mulai keluar di sini guys ya. 73 birunya mulai keluar. Oke, di sini masih ya belum profit, Cok. Malah berkurang jadi 43.000. Di sini kelar 20 turbo. Di sini aku pindahin lagi ya ke 30 quick spin. Masih bed yang sama, guys ya. <tuh> 10 10 20 30, guys ya. Polanya di sini. Oke, bintangnya pecah 9.100. skater 2 masih juga nggak mau dikasih sekitar 4 di sini. Oke, kuningnya pecah ya, guys ya. Yo, hijau sukanya connect. <tuh> Oke okay, cakep 20 putaran lagi guys ya. 20 putaran lagi saya ya. 20 putaran lagi. Nah, akhirnya kita dikasih free spin guys. Kita dikasih free spin. Oke. Okay. <coughs> Dan akhirnya kita dapat free spin, coy. Terakhirnya di 30 free spin kita baru dapet di bettingan 4.800. Saldo tinggal 13.000, coy. Yuk bisa yuk perkaliannya kali ini oh, skater pula di sini keluar, coy. Mana mau dia? udah ketebal jo kalau skater, yang keluar yang duluan ada-ada yang pecah itu enggak bakalan mau yang namanya perkalian keluarnya. ya Ayo dong Mir nah tuh cakep ya kali empat empat empat nah itu dia guys, ya. love makotanya guys ya love makotanya guys ya love di sini pecah Oke cakep total 16300 dikali delapan lumayan dapat nice 130.000 rupiah cakep kali 8 10 spin lagi sisanya masih bisa sih nambah nih bisa lah ya, yuk kali tiga tuh nah kakap kuningnya pecah biru ijo sih nah bener kan ijo ini ijo Tosca atau hmm. bintangnya Cok kurang satu enggak apa, apa ya dapat next lagi di sini 81.000 naik lagi di sini multiplier jadi 11 udah 236.000 sini kita dapat uh, profitnya dari skater gratisannya ya <tuh> yuk bisa yuk tambahin lagi yuk 6 putaran lagi sih oke banget Kali duanya nya connect, hijau tos kain pecah gak apa-apa, walaupun sekali doang. Yang penting perkalian ditambahin dulu ya, yang penting perkalian ditambahin dulu. Oke, okay. nice connect. <tuh> oke, okay, cakep. Oke, okay, di sini kali 15 nambah lagi, motif lahir dua, empat puluh oke connect. 18 ya guys ya. <tuh> Oke, dapat nice guys Dapat nice di sini, sisa satu spin terakhir last spin udah 394 ribu tambahin lagi dong chest. Oke, cakep kuningnya pecah. Nah, bulan kurang satu. Nah, goyang chest. Eh, uh, nah cakep. Nah itu mataharinya cok kurang dua tapi nggak apa-apa ya, kali delapan jadi dua puluh nice udah kayaknya ya kita dikasih yang namanya sempaksional di sini guys ya delapan ribu nah totalnya jadi Genep di sini ya satu juta lebih kayaknya guys ya kalau di total bener ya satu juta ya moga ya sempaksional delapan ratus ribu cok meninggal ya kita dikasih profit akhirnya guys ya modal seratus ribu udah dapat 1 juta 200 menang menang menang satu juta 100 kita masih ya nggak apa-apa nggak apa-apa di sini kelar putarannya Nah, di sini tinggal kita spin manja-manja lagi, Guys ya. Spin manja, auto spin di betingan 800 perak, Guys ya. Langsung dipetirin, nggak ada akhlak, Guys ya. Sekalinya diturunin bet, langsung dikasih petir di luar, gak ada akhlaknya ya. Tapi gak apa-apa, Guys ya, untuk kita do cuan ya. Untuk do cuan seperti biasa, Guys ya. Di sini kalau udah profit begini, ya udah, jangan lagi nafsu karena udah ini udah 10 kali lipat lebih ya, Guys ya. Dari modal kita modal 100 ribu naik 1.200.000. Uh, udah enak nih, Guys ya udah bisa yang namanya Raktir bakso ya guys ya cakep <tuh> oke di sini karena aku masih pengen masih gatel nih guys ya masih gatel untuk nyepin ya udah jadinya aku turunin aja bednya aku turunin bednya di sini jadi bed 800 perak guys ya dari 4.800 kepotong 4.000 jadi 800 perak di sini aku spin manja 50 putaran ya 50 putaran di sini nggak pakai double bed eh nggak pakai double bed ya betul. bener bener nggak pakai double bed nggak pakai centang quick nggak pakai centang turbo Cuman pakai centang ss doang ya sya. dan seperti biasa di sini yang baru bergabung terima kasih udah ngelongin waktu kalian mau singgah ke channel kita ini jangan lupa dibantu like komen share dan yang belum subscribe ya subscribe dulu nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya apa supaya kalian enggak ketinggalan update terbaru setiap harinya dari channel kita ini ya seputar main game di Tarik Princess guys ya kita bakalan selalu ngeser ngeser kalian setiap harinya bocoran bola terbaru untuk mendapatkan profit ya main di Star Trek Princess nggak mungkin enggak dapatkan profit guys ya masuk kita ngeser model rungkat guys ya enggak ngalah canda ya guys ya Oke okay, kalau di sini mau udah enak bosku di sini mau bakar rokok dulu guys ya rokok udah habis karena kena angin guys ya kita bakar rokok dulu ya sebat guys sebat dan juga untuk kalian semua bosku di sini aku bakal selalu mengingatin ya bahwasanya ini cuma sekedar hiburan semata jadi jangan terlalu over untuk bermain nafsunya ditahan dan jangan sampai kalian yang namanya itu deposit menggunakan dana kebutuhan sehari-hari ya kayak ke dana-dana untuk kebutuhan dapur sepuluh pribadi jangan sampai guys ya cukup pakai dana kenakalan atau dana dana yang lebih ya di kantong kalian jadi kalau langsung pembayaran rungkat itu enggak masalah banget guys ya enggak ngerugin coba siapa juga ya karena kan itu dana lepas doang ya oke kita lanjut lagi ya masih 14 spin lagi guys masih 14 spin lagi masih aman satu juta dua ya ya kita putar berapa ratus perak guys ya nggak apa-apa guys ya jadi sini aku aku ulangi lagi ya pola pertama itu 10 kali manual eh 10 kali quick spin yang kedua itu 10 turbo, yang kedua, yang ketiga 20 turbo, yang keempat itu 30 quick spin dan di 30 quick spin itu kita dapat sensa. Nah, scatter satu lagi sabi. nggak mau dikasih, Cok. Pelit ya ya. Udah rungu Woi, udah woi, udah gede tuh katanya. Enggak apa-apa lah, Guys, ya. Dan di terakhir karena apa? Kita boong putaran jadi 50. Jadi polanya itu 10, 10, 20, 30 dan 50, Guys, ya. Modal 100.000, di sini aku bakalan WD juta 1.200 cabut cok. Cabut, inches sudah terlalu baik ya. Jangan sampai dia makan lagi nih. Kalau udah begini, udah profit begini, langsung aja cabut guys. Oke. Okay. Langsung aja cabut ya kan. <tuh> Oke, okay, di sini kelar ya kan guys ya. 50 spin. Hmm. temen lagi lah ya. 20 lagi ya di sini. 20 lagi di sini. 20 lagi. 20 puluh auto spin lagi guys ya dua puluh auto spin lagi masih sama dimatikan semua centangnya kecuali centang SS doang ya udah 100.000 bawa cuan kita satu juta seratus udah mantep nih cok udah enak untuk bawa tidur cowok oke guys ya dan makasih juga ya yang udah selalu hadir di sini, yang udah selalu ngebantu dengan support kalian dengan cara like, comment, share, sharenya. Makasih banyak guys ya, thank you banget ya. Dan semoga kalian beruntung juga dan hokinya cocok juga dengan pola yang kita share ini. Semoga profit, modal berapapun yang penting WD guys ya. Ingat WD karena karena kemenangan ini semuanya kemenangan adalah WD. Percuma JP kalau nggak WD guys ya. Oke di sini bakal aku akhirin dulu. Di sini aku pamit guys ya. Seperti biasa, salam seasonal dan bye bye thank you guys ya